Ketemu lagi dengan saya. Membicarakan seseorang wanita pasti tidak akan jauh dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya akan ketemu dengan wanita yang sangat luar biasa, banyak mempunyai talenta, menyanyi, menari, makan, olahraga, dan yang paling penting, dia mempunyai tato. Dia jomblo. Eh, eh, eh mana -mana? udah mulai? Udah mulai tuh. Sebutin nama, sebutin nama. Miss Nanda. <tuk> Dan selama pandemi, Miss Nanda menjadi orang sangat produktif. <tuk> <tuk> Miss Nanda dalam kesharinya suka memasak. sayangan dan juga suka tidur sambil makan di konten <Susuk> ah gak ada bedanya kelihatannya <Skullin> <Sukur> mana sini orangnya Katanya mau makan samyang bareng mukbang Ngambek apa ya? <gif> ya udahlah Kita aja ya hari ini ya Baik, oke okay. Sebentar sebelum memulai saya ikat dulu rambut saya ini <tuh> Baik Ini aku hari ini makan samyang Samyang double spicy ya Tuh coba lihat nih Uu uh, lalaman, ah ini pedesnya super super super kayak mulut netizen, ya. Nih sudah siap semuanya, kita lihat ini. Hmm, ini teksturnya tuh gimana gitu ya kenyal-kenyal gimana gitu. Kita coba ya. Hmm. Hmm. Guys, asli, nyepet yes, asli yes. banget Perus banget, asli terus mm. banget Ini bener-bener rasanya tuh <laughs> Gak habis diomongin dengan kata-kata, tau gak sih? Mm. Ya ampun Pedasnya tuh nampol banget Kayak ngeliat mantan jalan sama pacar barunya <laughs> Sedih banget sih hati gue Hmm Hmm, ini pedes banget. Bener-bener pedes banget. Itu kan samyang, tuh, ada dua versi gitu ya, kalau yang pedes ya. Jadi, yang merah tadi yang udah kita lihat tadi tuh, kita bikin itu satu aja udah masih ampun. Beli kalau kita bikin dua ya. Terima makan lagi ya. Apa diet? <tuh> Apa itu diet? nggak kenal tuh dia, tahu enggak sih? Dah, makan aja. nggak usah masa bersalah gitu. Apa? <laughs> Udah makan aja. Hmm. Hmm. hmm. hmm. Pedesnya terkewer-kewer, guys. Terkewer-kewer banget. Mm. Lihat dong. Eh. Uh. Ampun. Mm. Mm. Oh Tuhan, ampuni hamba-Mu. Mm. Jadi aku harus minum dulu guys Kalian bisa lihat kan bibir merah aku <laughs> Ampun hmm. Oke <Okay>. Aku harus <laughs> Menggunakan sekuat tenaga aku untuk aku bisa makan ini Sampai habis Bahkan cuma satu porsi tapi Ini pedes banget Pedes banget pengen nampol orang makan yang banyak aja supaya sehat ya kan tapi nggak sehat juga gitu makan pedas banget kayak gini mm. Mm. kalian nggak lihat air mata aku yang keluar kalian nggak lihat mat air mata aku lihat dong air mata aku terus banget ampun ampun panas banget, Allah, <tuk> kita ikat dulu ya rambut ya, karena ini panas banget dan bersebar. Guys, kali ini benar-benar kalau bisa ditoleransi pedesnya. Bu, katanya ngajak kolaborasi, mukbang, eh, kok ibu makan sendiri, kemana aja? tadi kelu, keluar bentar, <tuh> bu lapar bu, bu. bisa makan do. lapar bu, cuma ini doang bu, ya allah, direkam mulai ya allah, <tuh> maem lah. la